Contoh. <SILENCIO> <SILENCIO> Lembaran putih terbuka Hari baru telah tiba Menunggu untuk kau tuliskan Deru angin musim semi Burung kecil pun menari Bebaskan harapanmu Tak perlu kau ragu Asal kau tetap maju Bentangkan sayapmu dan mulai melangkah Terbanglah bulu-bulu biru Bawalah sejuta harapan yang terpancar Cahaya jiwa raila mimpi dan anganmu ke ujung angkasa surga Kan kau raih Wahai bulu biru Asyik hmm, hmm. kedua Maka kau waktu kita Belajar jadi murid Tanpa tahu arah tujuan Tak akan dibiarkannya Kau jatuh tergeletak Guru kan menopangmu Mungkin kau sedang berputus asa dan menyerah Look above, take the chance and hope into the world Terbanglah bulu-bulu biru Walas sejuta harapan yang terpancar cahaya jiwa, Raihlah mimpi dan anganmu hingga ke ujung angkasa, Surga kan kau Raih, wahai bluebird. Bahasa Jepangnya Hora Lihat bunga bermekaran di padang Hora Pandanglah luas langit nan biru Ahoy, Hidup adalah anugerah Berat dipikul, ringan di jinjing, satukan hati, bergandeng tangan. Oh. Nyanyikan melodi lagu biru, dengarkan suara mengalir hingga kau capai. Apa yang kau inginkan? Terbanglah bulu-bulu biru, bawalah sejuta harapan yang terpancar cahaya jiwa. Raila mimpi dan anganmu hingga ke ujung angkasa surga, kan kau raih? Wahai bulu biru oh, oh, Bawalah harapan Wahai bulu biru